Dari timbunan sampah, ya. Kalau sudah kumuh, suasananya itu pasti, ya. Nah, kalau sampah organik ini karena dia membusuk, ini bisa kita manfaatkan untuk kompos, ya. Bisa dimanfaatkan untuk kompos. Komposnya untuk apa? Komposnya untuk tanaman, dan yang ada di sini juga di Pesantren Anawak.